Dalam video ini, kami akan menunjukkan cara membeli PLCU di bursa coinspeed.io Di coinspeed.io, pilih menu Di menu wallet, pilih balance Pilih tab deposit, pilih koin USDT Tether USD Pilih USDT TRC 20 Salin alamat koinnya Selanjutnya, masuk atau daftar ke ADV Cash. Tekan buy crypto Tekan with wallet Perhatikan limits dan fees nya Pilih akun Pilih TRC20 dari daftar Tempelkan alamat dompet USDT TRC20 yang telah disalin Masukkan jumlahnya dalam USDT Dan bayar jumlah USDT Lalu konfirmasikan jumlahnya dengan email. Setelah pembayaran selesai, masuk ke dompet, transfer koin ke saldo trading, tekan MAX, dan kemudian transfer. Di menu, pilih buy crypto, tekan classic spot trading, buka menu pencarian koin, cari PLCU, dan pilih pasangan PLCU USDT di order book. Muncul trading PLCU, pertimbangkan kurs PLCU, tekan market untuk pembelian PLCU, tentukan jumlahnya dan beli PLCU. Setelah pembelian PLCU selesai, pilih miner basic atau di atasnya dan tekan upgrade. Untuk pembayarannya, pilih PLCU, transfer jumlahnya ke PLCU dan tunggu hingga pembayaran berhasil.